Ketika pertama ku jumpa denganmu Bukankah pernah ku tanyakan padamu Kasih takkan kecewakah kau pada diriku Takkan menyesalkah kau hidup denganku Nanti Memang kau bukan Yang pertama bagiku Pernah satu hati Mengisi hidupku Dulu Dan kini semua Kau katakan padaku Jangan ada dusta Di antara kita Kasih Semua terserah padamu Aku begini adanya Kuhormati keputusan Tusanmu, apapun yang akan Kau katakan Sebelum terlanjur Kita jauh melangkah Kau katakan saja Memang kau bukan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 Ku begini adanya, ku keputusanmu. Apapun yang akan kau katakan, sebelum terlanjut kita jauh melangkah, kau katakan.